Dari, dari pertemuan kita hari minggu yang lalu memang banyak pertanyaan nih mbak untuk uh, apa namanya kartu prakerja mulai dari kapan uh, penasaran gelombang 4 terus mereka yang gagal terus bagaimana ini kemudian uh, sertifikat belum ada di dashboard terus mengenai pencarian insentif pasca pelatihan ada yang bilang susah di upgrade untuk OVO dan linknya malah jadwal insentifnya jadi hilang kemudian juga perlu ada fitur ganti rekening ganti e-wallet Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Uh, nah, mungkin ada yang, eh, uh, uh, Mbak Denny bisa jadi ya, ya. Nih, Mungkin ada yang bisa dijawab mengenai pertanyaan tadi. Uh, baik. Yang pertama, Mas Edwin, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya menunjukkan bahwa teman-teman sudah pada mengambil pelatihan, sudah menuntaskan Betul. pelatihan. Terus kemudian teman-teman uh, ingin uh, mendapatkan insentif fase pelatihannya. Nah, jadi ini uh, di satu sisi buat kami membahagiakan karena berarti uh, proses katakanlah yang kita harapkan sudah terjadi dan sekarang kemudian uh, tinggal bagian dari insentifnya. Nah, terkait dengan insentif ini teman-teman, yaitu uh, ada pertanyaan tentang insentif kok uh, informasinya hilang di dashboard. Uh, ya. ini kenapa gitu nah jad jadwalnya awalnya bisa tanggal sekian kok kemudian hilang jadi ini teman-teman kalau teman-teman ada uh, seperti itu uh, sekali lagi satu teman-teman cek apakah teman-teman sudah mengupgrade rekening uh, dari uh, apa e-walletnya teman-teman atau belum karena sekali lagi uh -huh. kita perlu memastikan bahwa penerima dari insentif ini betul-betul ada teman-teman sendiri bukan orang lain karena uh -huh. itu teman-teman uh -huh. pastikan upgrade rekening e-walletnya Nah, kemudian yang kedua adalah, begitu teman-teman itu mengupgrade, tapi ingat ya teman-teman, kalau teman-teman yang sudah punya rekening OVO, GOPAY, atau link aja, jangan hmm. lupa bahwa nicknya, nomor induknya, eh, itu harus kemudian sama persis dengan nomor induk yang teman-teman daftarkan pada saat pekerja. Jangan lupa. Yang yang di KTP kan, Mbak? Yang di KTP kan, nick? Betul, betul, nicknya nya di KTP-nya, okay. betul. Oh, itu ya itu ya? Betul, betul, karena kalau itu kemudian nicknya beda ya nggak bisa Terus habis itu juga teman-teman nomor teleponnya ingat Karena ini kan insentifnya ini akan terus dipakai selama 4 bulan ke depan Karena kan hmm. dapat 600 ribunya 4 kali ini Mas Edwin Jadi ya, kalau ya. teman-teman yang sudah dapat kayak Mas Robi tadi Maka pada tanggal yang sama kalau tidak salah Mas Robi bilang tanggal 15 tadi dapatnya ya. Maka tanggal 15 bulan depan Mas Robi akan menerima 600 ribu yang kedua Nah tapi kalau teman-teman yang belum dapat tadi pastikan bahwa mengupgrade rekening Kemudian hmm. yang kedua adalah pastikan nicknya itu adalah sama dengan nick yang ada di prakerja Jangan beda Kemudian nomor teleponnya jangan ganti Karena kalau nomor hmm. telepon ganti besok kan akan dijelaskan oleh Mas Yengki. Sepertinya tidak bisa kemudian dari kartu prakerja akan membuat katakanlah Sebuah proses yang itu bisa ganti nomor uh, telepon atau ganti rekening e-wallet Karena kami khawatir dengan fraud jadi nanti ada proses kayak membuat surat pernyataan dan segala macam ya, jadi teman-teman ya. pasti iya, ya, ya. ya, karena hmm. sekali lagi kami kan enggak ingin memastikan ini haknya teman-teman 2,4 juta itu uang gede jadi jangan ya. sampai kemudian itu jatuh ke orang lain karena orang itu Nah ya. ya, nomor teleponnya jangan diganti <laughs> dihidupin okay, terus, okay. Yeah. Di, di, yeah. diisi pulsa terus sampai 6 bulan ke depan karena nanti kan juga yeah. ada insentif pasca survei, surveinya sampai dengan 6 bulan ke depan nah yeah. jadi itu teman-teman, kemudian yang penting juga ini uh, kalau teman-teman uh, kalau masih ada kendala itu bisa kemudian menghubungi dari uh, nomor uh, customer service dari masing-masing mitra pembayaran itu ada mm -hmm. di FAQ mas, jadi di frequently asked ini. questions di website itu ada kalau BNI nomornya adalah 1.5046 kalau OPPO hmm. 1.500.696 kalau link aja hmm. uh, 1.500.911 kalau Gopay ada emailnya oh, ts.gopay.co.id oh. <laughs> nah yang penting ini juga mas ini yang yang penting buat teman-teman ya. juga ini hmm. kalau teman-teman uh, yang di BNI yang punya rekening di BNI kami menemukan ada 4.000 kalau tidak salah mas itu yang uh, nicknya beda dengan oh. yang didaftarkan di perjalanan. Oke. Okay. Iya, bisa jadi teman-teman waktu buka rekening dulu rekening Bapak, Bapak Ibu misalnya apa bukan rekening Bapak Ibu nomor nomor KTP-nya Bapak Ibu misalnya ya. ikut orang tua atau ya. kemudian ada organisasi atau apa yang pasti teman-teman harus pastikan nick-nya sama dengan nick yang ada di prakerja. Kalau tidak begitu kami tidak ya. berani karena demi ya. memastikan bahwa penerimanya betul-betul ada teman-teman. Nah, yang lain itu adalah ya. uh, kalau tidak salah yang tadi ya uh, cara uh, dan cara, cara nomor telepon di iya. wallet nanti itu akan ya. dijelaskan lebih detail sama mas Enki direktur operasi bisnis ya. oke okay. hmm. nah mbak jadi ini memang di sini kita perlu kerjasama juga dengan sobat prakerja ya jadi ya, jangan sampai ganti, ganti ganti ganti beda nomor nih ganti nomor telepon ya kalau begitu yang menyusahkan diri sendiri kan ya iya dan kemudian kami sekali lagi ini melayani jutaan orang nantinya, jadi mohon juga teman-teman untuk kerjasamanya supaya kemudian kerja dari tim operasi kami, tim IT kami ini juga membuat layanan menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih lancar buat kita semua. Baik, nah sehubungan dengan tadi mbak, pertanyaan tadi ada yang nanya juga nih, ada nggak sih kalau memang kita mau ganti, ada nggak sih fitur ganti rekening? Apa, nah, ada nggak sih? Ada fit, uh, ini ya fasilitasnya mbak. Jadi ada dua menurut yang e itu menurut gitu. tim operasi, betul, ada dua yang menurut tim operasi itu dalam jangka pendek ini belum bisa diakomodasi secara hmm. sistem. Yaitu nah, iya. adalah ganti rekening e-wallet, yang kedua hmm. adalah ganti uh, dari nomor telepon. Karena dua ya. ini lagi nanti bisa vote mas jangan orang tukar-tukar nah itu Aha, kan yang dikhawatirkan nah, report, kan, kan ya? Beberapa, beberapa. Ya, beberapa kan ada yang bilang bahwa oh kita bisa menjual ini nih manfaat dari kartu prakerja karena kan daripada nunggu 4 bulan saya kasih uangnya di depan dan selanjutnya itu yang gitu-gitu hmm. mas jadi, kita hmm. ingin mengertiakan hmm. supaya kemudian tidak terjadi fraud. Karena itu, teman-teman, hmm. untuk yang dua ini dalam jangka pendek untuk sistem, sepertinya kita belum bisa mengakomodasi, tapi kita akan memikirkan mekanisme yang sifatnya manual, yaitu lewat surat pernyataan dan segala macam. Hanya saja, wow. sekali lagi ini kan surat pernyataan bunyinya seperti apa, kemudian dikirim kepada siapa, ini hari COVID, pasti ada delay. Karena itu, Betul. buat teman-teman, supaya tidak ada delay, pastikan tadi bahwa nicknya yang mematukan yang persis. Yang kedua hmm. jangan ganti nomor hmm. telepon. Yang ketiga mantepin hati pakainya rekening yang mana, Ovo gobel, ngajak atau BNI udah jangan pindah-pindah. Gitu. Jangan galau ya Mbak ya, jangan galau ya. Tuh. <laughs> iya, galau tidak diterima ya. <laughs> nah, itu sobat Prakerja, perhatikan sekali lagi ya, jangan sampai ada perubahan. Kalau dari pertama mau pakai kart nomor ini udah ka, nomor ini, rekening ini ya, rekening ini, jangan ganti-ganti lagi. Loh kalian juga kan bingung kalau namanya orang lain datang ke kalian juga ganti-ganti terus. Pusing kan? Nah gimana ini Mbak? Ini nih yang masuk uh, dari datanya jutaan. Lebih pusing lagi, <tuh> ya kan? Jadi ya uh, memang <tuh> perlu kerjasama dari kita semua. Jangan uh, kita hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita pikirkan juga orang lain yang memanage ini supaya juga nanti semuanya kan bisa lancar kalau kita sesuai dengan apa yang di, uh, diminta atau di uh, apa namanya ketentuan yang di, telah, telah dibuat ya. ya Itu. betul, betul. <tuh> <tuh> Ap apalagi, Mbak? Biasanya nih. Uh, yang saya ingin tahu ya kebetulan juga, kan ini ada banyak yang gagal mulu, gagal mulu. Sebenarnya apa sih yang membuat uh, para peserta ini gagal untuk mendaftar? Jadi apa persyaratannya dan apa yang membuat dia, apa, apa yang tidak boleh, apa yang do's, apa yang don'ts dilakukan yeah. oleh para pendaftar ini, Mbak? Oke, okay, uh, jadi ini teman-teman, uh, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa pertama, memang kami belum bisa uh, memberitahu kepada teman-teman alasan gagalnya apa tapi yang pertama adalah simply karena pe, apa ya, pendaftar lebih besar daripada kuota Nah, ya. jadi misalnya saja di batch ketiga atau gelombang ketiga itu teman-teman yang mendaftar adalah 1,5 juta orang yang diterima adalah 248.000 orang. Jadi, hmm. satu dari 5 orang itu mendapatkan. Tapi berarti 4 nah. tidak mendapatkan. Nah, kemudian yang kedua, barangkali teman-teman waktu itu uh, upload fotonya atau selfie buram atau kemudian hmm. gelap, atau pakai kacamata, atau miring, topi. atau pakai toki, ya, hmm. atau landscape. Nah, jadi teman-teman, oh. uh, ya, nanti ini kalau harus yang ini tadi, ya, ya harus bisa, oh, okay. betul oh. harus portrait. Nah, kemudian, teman-teman, nah. pastikan saja nanti, teman-teman, uh, lebih baik sekarang sudah foto lagi, tetapi disimpan dulu. Nah, fotonya, kalau bisa, jangan lebih dari, eh, uh, jangan terlalu besar, karena nanti akan lama mengupload akan sulit hmm. misalnya 5 megabyte jangan cukup katakanlah satu itu adalah yang maksimal oh. misalnya supaya nanti menguploadnya bagus atau cepat betul. yang kedua hmm. adalah juga jangan terlalu kecil mas kalau fotonya hmm. itu hanya sekian kilobyte itu remeng-remeng sehingga nanti uh, apa namanya <tuk> tidak ya? bisa iya tidak bisa di dicek apakah ini mas Edwin betul-betul mas Edwin apalagi ya, foto betul -betul. KTP mas Edwin Mungkin fotonya setelah lima tahun yang lalu, betul kan? Iya. Barangkali ada perubahan, nah jadi jangan pakai kacamata, jangan pakai topi, uh, kupingnya kelihatan ya, teman-teman uh, itu, dan seterusnya. Jadi, itu fotonya tolong sudah disiapkan dulu, sehingga nanti ketika fitur untuk upload kembali uh, selfie, itu kemudian teman-teman sudah punya fotonya, itu. Nah, mm -hmm. kemudian yang ketiga, yang untuk uh, apa namanya? Uh, dibilang gagal itu bisa saja itu karena teman-teman mungkin adalah penerima dari uh, atau ada di database-nya Kementerian Sosial di data uh, apa namanya DTKS jadi uh, data terpadu data sosial kalau teman-teman itu ada di DTKS maka uh, kebijakan dari pemerintah itu adalah kan kami hanya melaksanakan yaitu ya. jangan sampai double bantuannya jadi Lain. itu yang terkadang menyebabkan teman-teman gagal ya, ya. Jadi memang kita juga harus baca kan sudah ada persyaratan-persyaratan ini sudah ada kan ya mbak ya di, di IG kita juga udah ada kan apa yang harus dilakukan terus apa namanya persyaratannya tidak boleh terdaftar dalam bantuan sosial yang, yang lain seperti yang tadi di departemen sosial apa kementerian sosial nah mungkin juga ada di antara sobat apa namanya prakerja juga yang sudah menerima manfaat dari apa namanya kementerian sosial juga masih pengen ikut kartu prakerja nah itu nggak boleh kan ya mbak ya. Enggak bisa, nggak boleh, Enggak bisa. Jadi secara sistem baik. karena kami sudah mengintegrasikan data kami dengan data Kementerian Sosial. Jadi begitu mm -hmm. nicknya teman-teman itu ada di tempatnya Kementerian Sosial, maka kita langsung blok, nggak boleh. Otomatis, ya. otomatis ya. Otomatis. Yes. Baik, baik. Ya, nah kembali lagi mungkin kemarin sih sudah ditanyakan dan sudah jawab sama Mbak Denny mengenai ini gelombang keempat kapan Mbak? Mungkin ada yang kemarin belum dengar ya. Jadi mungkin bisa dengar hari ini gitu. Ya, jadi gelombang keempat, teman-teman, kita akan buka setelah lebaran. Jadi kalau lebaran kan hari Senin itu tanggal merah ya, masih tanggal 25, tanggal 26 kita buka. Tetapi kapan itu akan ditutupnya, batch 4 dan berapa banyak kuotanya, kami masih menunggu keputusan dari Komite Pekerja yang membuat kebijakan baik, dan ini juga kalau mau mendaftar, coba jangan jangan waktu-waktu ya, waktu padat seperti siang hari kalau bisa, seperti Mbak Denny bilang keman, kalau bisa subuh-subuh, sambil <laughs> sambil setelah kita sholat subuh, bisa daftar oh, ya. gitu ya, jadi masih sepi ya betul, betul. karena nanti biar kemudian menguploadnya lebih mudah, karena jalurnya sepi, ya yeah. oh, baik, baik, baik ya um, sepertinya itu ya, pertanyaannya paling banyak, oh sertifikat yang belum ada di dashboard Mbak, ah Ya, yang terkait dengan sertifikat ini Mas Edwin, memang kemudian sertifikat itu yang mengeluarkan adalah lembaga pelatihan, tapi kemudian dibaca atau dikumpulkan oleh digital platform. Digital platform hmm. ketika mengumpulkan itu, itu kemudian memberikan kepada PMO. Nah, Baik. ketika memberikan PMO, PMO ngecek, sebentar, Mas Edwin dapat sertifikat dari Baking World tapi apakah betul Mas Admin melakukan pembelian di Baking World itu kita cek loh Mas benar. Ah, nah jangan sampai okay, saat ya, ya. itu pembelian kayak dibagi-bagi begitu saja nah ketika kita ngecek apakah Mas Admin ada pembelian di Baking World itu problemnya adalah kita menangkap uh, selama ini ada beberapa misalnya saja ada 150 orang yang kemudian dong ini kok tidak ada transaksinya tapi kok hmm. ada servisikatnya hmm. rupanya memang ada satu digital platform yang itu ada pelatihannya gratis, Mas. Jadi, Rp 0. Nah, ketika oh, baik, RP0, mereka tidak menagihkan kepada PMO, harusnya tetap ditulis kursus ini Rp 0. Sehingga, kemudian, sehingga oh, uh, bahwa masih iya, tetap melakukan pembelian, oh, tapi iya. penagihannya masih iya. Nah, kemudian, hmm. disitulah kemudian kita bisa nyambungin dan kemudian sertifikatnya keluar. Nah, jadi seperti hmm. itu Yang, uh, proses uh, soal sertifikat, kenapa kok? Sudah dapat, tapi di dashboard nggak muncul Karena dashboard nah, itu yang ngontrol kan MO betul. betul, nah sekalian ini Mas Erbin, saya menegaskan oh. kembali Kepada teman-teman, sebenarnya pelatihan Yang harganya itu nol ada Yang kedua adalah, saya juga Mengajak kepada para aktivis uh, Pada orang-orang uh -huh. yang sudah memiliki Keahlian, kalau kemudian ini di masa Covid, mau mendonasikan pelatihannya Itu berikan kepada uh, Digital Platform, manapun, silahkan oh, Dan bagus, ya, Kalau harganya 0 atau satu rupiah, hmm. itu artinya hmm, teman-teman bendanya -teman memberikan donasi itu. Nah, betul, jadi betul. Betul. sumpah sifat bangsa dan negara ya. sehingga ketika, ketika seperti Mas Robi itu mungkin uh, pulusannya <laughs> pusat <pulsanya> prakerjanya <laughs> udah udah sudah mepet karena dipakai untuk oh. latihan membuat kue yeah. terus. Nah, kalau ada pelatihan-pelatihan gratis, maka yang terjadi teman-teman ini masih tetap bisa saja belajar apa namanya secara terus menerus. Yang kedua, tadi seperti yang disampaikan, saya senang banget dengan Mas Robi. Saya terus terang mau cicip-cicip. Saya juga mau beli kalau kebogonku, Mbak. Yang disampaikan Mas Robi tadi, jadi Mas Robi sudah bisa membuat kue tapi ini teman-teman bahwa ada baiknya pelatihannya itu teman-teman ketika mau memilih itu juga dilengkapi jadi bisa bikin kue bisa entrepreneurshipnya tapi juga bisa marketingnya marketing secara ah, online mm. misalnya saja sure. kemudian nanti katakanlah bagaimana teknik brandingnya bagaimana kemudian yeah. memanage katakanlah keuangan atau akuntansi untuk UKM bagaimana perpajakan untuk UKM ini semua ada jadi teman-teman mm. sekali -teman, lagi uh, ketika memilih pelatihan agak direm dulu, jangan emosional, <laughs> kemudian memilih-milih, dan kemudian oke okay deh, saya mau ambil ini, ambil ini, ambil ini, gitu. Sehingga kemudian itu menjadi satu set of skills yang itu kemudian cukup lengkap untuk bisa mengantarkan teman-teman menjadi wirausaha atau mendapatkan skill yang baru. Karena ini Mas Edwin, uh, kami pun juga menjalankan survei kecil uh, kepada teman-teman uh, mm -hmm. yang sudah uh, menerima insentif, kita kemudian sangat, benar-benar stand dengan number yaitu dari, ini baru baru jalan satu hari ya mas ya itu uh, sekitar 500 orang sudah masuk, uh, memberikan respon dulu pada saat Januari 65% dari mereka itu bekerja mas tapi ah. per hari itu per hari ini uh, ketika ya. dia jawab, itu hanya 15% yang menjawab bekerja jadi memang oh. yang kehilangan pekerjaan karena covid ini luar biasa tapi Sampai. kemudian ketika kita melihat ya mereka melakukan apa atau mengharapkan apa dari kartu prakerja ini sebagian besar adalah untuk kemudian keterampilan baru artinya skilling ya. yang kedua adalah wirausaha gitu betul, jadi betul. itu yang paling dipilih jadi seperti Mas Robi ini tadi buat kami sudah sangat membesarkan hati bahwa oh Barangkali we are moving on the right track gitu. Iya, ya. Ya, saya juga berharap begitu. Jadi memang kita berharap semoga para sobat prakerja ini nggak cuma mengharapkan insentifnya, tapi nanti bisa mendapatkan manfaat untuk berwirausaha. Kan begitu kan, Mbak? Betul, betul. Jadi ya. uh, spiritnya itu tidak hanya bekerja sebagai karyawan, buruh atau sebagai ini ya, apa namanya? eh uh, intinya kita tidak Perkenal, harus eh uh, ya. sebagai pekerja, tapi kita hmm. juga bisa berwirausaha. Karena ya so, saya yakin ya. bahwa Uh, sekali lagi kita kalau bekerja mungkin 8 jam dalam sehari Sedangkan Tuhan memberikan kita 24 jam uh, dalam oh. satu hari Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan anggota keluarga yang lain atau rekan kita nah. Untuk kemudian menambah penghasilan Bahkan kemudian ya, menciptakan pekerjaan ya. buat offline lain ya. ya pasti kita jadi bos untuk diri sendiri kan Mbak? Enggak punya bosan. Lagi. <laughs> kemudian juga bapak-bapak tadi yang disebutkan bapak-bapak sebenarnya kami juga menerima video testimoni Mas Edwin ada seorang bapak-bapak yang latihan kue dari baking world. Mungkin beliau mungkin ya itu lebih dari 50 ya. tahun ya. Tetapi Aha. ya memang beliau kemudian mengatakan sudah mencoba dan kemudian sudah mulai menjual kue-kuenya. Buat kami ya ini mungkin bagian juga dari katakanlah upaya belajar sepanjang hayat. Kita tetap ya, berusaha, betul. produktif dan kemudian setelah pensiun pun kita kemudian memiliki katakanlah keterampilan untuk bisa mendukung ekonomi keluarga. Setuju, setuju. Nah terakhir nih Mbak, jadi ini masih ada yang nanya nih, kalau saya mau ganti itu uh, uh, rekening itu apakah masih bisa ataukah nanti dia perlu ganti, uh, ini aja daftar ulang lagi itu gimana Mbak? Kan gak mungkin nih, tadi belum ada fiturnya untuk ganti-ganti, itu gimana tuh Mbak? Ya. Jadi, untuk teman-teman yang tadi ingin ganti ya, rekening atau ganti nomor telepon, ke, tolong bersabar dulu, tapi sekali lagi, solusinya bukan sisteman, solusinya hmm. nanti pasti adalah surat yang sifatnya manual. Nah, ah. tapi karena itu kepada teman-teman yang ini mengikuti IG dan uh, sekali lagi belum uh, men, apa namanya, men, menautkan apa namanya e-walletnya, ini sekaligus peringatan buat teman-teman supaya tidak hmm. repot atau terkuda insentifnya teman-teman. Pastikan bahwa teman-teman sudah punya rekening OVO, GoPay atau apa, pastikan bahwa ini adalah miliknya teman-teman. Nomor teleponnya ada nomor teleponnya yang teman-teman pakai untuk mendaftar prakerja dan ya. kemudian nicknya yang dimasukkan harus nicknya yang sama dengan prakerja. Itu. baik itu udah jelas banget tuh mbak udah jelas banget ya jadi supaya kita nggak repot kita jangan ganti-ganti ya karena itu yeah. kan merepotkan diri sendiri dan mendapatkan orang lain <laughs> baik mbak Dini, ini kita udah sejam nih ya terima kasih sekali atas bincang-bincangnya mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak yang sudah masuk ke tempat kita di sini dan uh, uh, saya ingatkan lagi buat uh, Sobat Prakerja, besok kita masih ada lagi uh, pertemuan lagi IG Live Dan ada dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis lagi mungkin akan kita bisa coba jawab Sekali lagi ini pertanyaan yang uh, banyak ya, maksudnya bukan pertanyaan juga satu orang saja Tapi kita akan kumpulan mana pertanyaan yang paling banyak, itu yang akan kita coba jawab ya Baik Mbak Denny, ya. terima kasih sekali lagi uh, uh, Sukses, semoga semuanya bisa berjalan lancar Dan juga uh, buat Sobat Prakerja dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya kita akan jumpa lagi besok, uh, jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa dimasukkan di uh, chat uh, IG uh, Kartu Prakerja, nanti kita akan kumpul, kita akan catat semuanya. Terima kasih Mbak Denny, sampai ketemu lagi, uh, selamat berpuasa semuanya, semoga lancar sampai dengan hari Idul Fitri nanti. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.